Halo, teman-teman! Kembali lagi di channel saya, Nikola Suryadiwanto. Nah, di, kali, di video kali ini Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua Bahwa di Jalur Ganda Jalur Ganda Hulu Petak stasiun Solo Balapan Hingga stasiun Purwosari Yang tepatnya di Perlintasan 94 Pasar Nengkau ini Telah dipindah Nah Dahulu itu Jalurnya tuh di sini, di sekitaran sini, ya, sini sini, di tengah sini. Tapi ya, sekarang jadi pindah sini. Ini kayak mindai lus kemarin lusa atau ya kemarin? Soalnya aku tiga yang lalu kesini masih sama aja. Nah ya, ini weselnya juga jadi dipindah Dulu biasanya di situ. Nih JPL 94 pasar JPL 94 pasar Nongko. Ya, begini kondisi JPL 94 di pagi hari. Ramai. Tapi ramai lagi sore hari. Ini kayak tank aneh, ini penyambungnya kapan gini ya? dan ya, ini ada kayak kabel. Eh, lu, kabel besi, jam di sini. ini jalannya juga baru jadi jebol buat pemindahan jalurnya. Nah, itu kayak nanti di aspal di aspalnya ditinggikan nih. Nah, coba saya cek di sebelah sana. Dahulu di sini ada kotak. Kotak beton gitu tapi sudah dicabut sekarang nih bekasnya masih ada. Uh, ini jalan. Jalan apa ya Jalan Pasar Nongko ini saya santumin jalannya jalannya rusak gini, ya rusak gara-gara diperbaiki ini buat bahan dasarnya dari pasir dan batu balas dan dasar jalannya miralnya dan dari PT WIKA ke sana ke solo balapan dan ke sana ke Purwasari. Di sana ada kontainer. Itu kontainer. Di sana apa ya? relnya ditimbun batu juga. Kayak di sana juga mau dipindah. Pindah atau ditambahin ya? Saya kurang tahu soalnya. Nah, ini ada peradalan baru sampai sana. Tapi ini bisa jadi juga ditambahi wesel. Nah, bisa jadi di sini nanti weselnya ditambahi. Iya, benar ini wesel kayak wesel. Nah di sana bantalan baru lagi. Nanti jalurnya pindah situ sama yang dari sana ke sini, ke sini. Nanti besoknya tuh nyatu di sana. Kalau ini saya kurang tahu kapan dipindah jalurnya. Yaudah nanti kalau ada perkembangan lagi saya update kan infonya. Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini